kau tidak akan bisa membunuhku. Ya udah ada flicker, nice. Nice, nice, nice, nice, nice, oh, nice, boy, boy, boy, boy, boy, boy. At Beatricnya, wow, dua ribu Bruno nya, seribu delapan ratus enam puluh guys. Allah juga siapa itu namanya? Wih, itu dia Bruno Bulat aman. Oh my god. Ada Bapa bapak-bapak teman-teman. punten mamang. Let's execute guys. Aduh, <tuh> <tuh> <tuh> aduh. Thank you Esther, dipakai ultinya. Oke. Okay. Mama. Hmm, nia banget itu main Sampai bom mau jadi jagoan mati dong. Kasihan loh dia pakai pelikernya oh, ya, ngular ya. terus. Bukan RT buat udah udah udah udah udah udah kita kesini kita kesini. Kita ke turtle 1600 ya turtlenya ya. Tolong diperhatikan Vio Empat tiga dua satu nice. Nah. Kalau di rusuh tuh gue bisa indom arti tuh <laughs> Ikut ikutan dong Eh, hey, kamu jangan ikut ikutan recall recall dong Aduh aduh tolong Aku dikejar. Aku Anak dikejar. Kecil, aku dikejar. <laughs> ah sebenernya Tigreal emang hilang Tigreal kena sedot semua dua Ih mantapnya Termetius sudah meninggal. Slay dengan eh, ya, nyanyi, aku masih ampun, om ampun, om siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, ya aku udah siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, ayo bawa nih ya nangis kira-kira dia sakit hewan maiknya ada menghilang abang si abangnya pasrah guys saling dos saling tenao isi radit bener-bener ya metriknya guys sumpah kalau abang sakit ada kalah nanti ah ini wart maafkan aku ya abang wow. maafkan ya abang iya kan filmnya tocil tapi enak gitu kalau dipegangnya, pegunnya lepas kalau kegedean gak lepajuan thank you still on the virus maaf semesternya astagfirullah montok kok san sedikit yeah. lagi ya. Hmm. Aduh, abang aduh Abang. Halo Abangku sayang, paling ganteng, paling pintar, paling lucu, paling imut sleding. Bye deh, bye deh. Oh, oh, oh. Oh, no mati semua anjingnya. Oi. Padahal udah tiba kayak itu ya, guys? Martin, good job. Setting, slam down, double kill. <Nice. gasps> aduh. aduh, aduh, aduh, maafkan aku, abang. Abang, maaf, abang udah dikasih kesempatan suruh menang, tapi nggak menang gimana dong? Dikasih kesempatan mau kok gitu ilo Ilo tas tas